Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadhan Kali ini saya akan sharing Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan monetisasi Oke langsung kita klik google chrome Oke apa aja itu Langsung kita klik youtube Langsung teman-teman sudah login ya kalau sudah login, kembali lagi kita perhatikan sudut kanan. Ya, sudah muncul, kita klik langsung, kita pilih YouTube Studio. Jadi, yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama, kita harus memenuhi syarat dari YouTube untuk monetisasi. Caranya adalah kembalikan di sini kita beli gambar dolar atau monetisasi. salah pertama adalah di sini harus 1000 subscriber dan di sini harus 4000 jam tayang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari video Pastikan video teman-teman yang selama ini sudah diupload itu harus bebas dari klaim hak cipta atau copyright. Jadi ini harus kosong ya teman-teman ya, tidak boleh ada itu biar pengajuan monetisasinya lebih cepat. Yang ketiga adalah komentar-komentar. Selama di channel youtube kita, tidak ada yang kemungkinan spam oleh pihak youtube Oke okay, teman-teman Itu yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan monetisasi Bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe Terima kasih